Halo sahabat Zudi -48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang ramalan Pisces di bulan Oktober tahun 2021 Namun buat kamu yang baru bergabung silahkan Klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu Pekerjaan seorang krisis di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kekerjaan seorang krisis di bulan Oktober tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, yang kita mengambil kartu support energi yang dapatkan ke oleh saya masih setidaknya. Togel tahu dua pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Nine of sword, ataupun 9 pedang secara umumnya Nine of sword itu diartikan semakin terbebani di dalam pikiran yang membuat semakin hidup terpuruk. dan disini menggambarkan untuk kesehatan seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2021 itu akan mengalami sedikit penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang Pisces mengalami bukuan hidup beban pikiran yang akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang bisnis akan susah hidup di bulan Oktober tahun 2021 yang mempengaruhi kesehatan seorang bisnis. Dan untuk kata support energinya adalah phase of cap. Secara mempunyai pace of cap itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Seorang Pisces, ada dua prediksi Yang pertama, seorang anak akan menjadi support penyemangat kepada seorang Pisces Untuk mendapatkan serta bukuan dari ketepurukan di bulan Oktober tahun 2021 Dan prediksi yang kedua yang menjadi beban pikiran Kepada seorang Pisces di bulan Oktober nanti adalah Seorang anak yang menyebabkan kesehatan menurun Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice Secara umumnya justice itu diartikan keadilan, sebab, dan akibat dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Pisces sini menggambarkan Keadilan sebab akibat membuat kesehatan seorang Pisces menurun di bulan Oktober tahun 2021 adalah Beban dari seorang anak Dan di prediksi yang kedua keadilan yang didapatkan oleh seorang Pisces adalah Dukungan doa dari seorang anak dan sebuah keluarga untuk move on Dan keterpurukan di bulan Oktober tahun 2021 Dan untuk kartu keuangan seorang Pisces di bulan Oktober adalah Nine of Pentacles ataupun Sembilan koin Secara umumnya Nine Open Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan dan apapun hal yang dilakukan akan membuahkan hasil dan di disini menggambarkan keuangan seorang bisnis di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana disini digambarkan keuangannya berada di dalam kategori zona nyaman kondisi berkecukupan kondisi tidak berkekurangan dan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang bisnis akan berbuah manis akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan finansial di bulan Oktober tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan dibantu seseorang di dalam berusaha yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan finansial di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik offshore secara umum naik offshore itu diaktifkan Seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces akan mengalami peningkatan di bulan Oktober tahun 2021, dan apapun usaha yang dilakukannya akan berbuah manis berdampak positif kepada keuangan serta finansialnya sendiri, serta di sini seorang Pisces akan dibantu oleh seorang pasangan, yang dimana di sini untuk meningkatkan keuangan kehidupan di bulan Oktober. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang-orang di sekitar orang-orang terdekat, yang di mana di sini hasilnya akan maksimal berdampak positif kepada keuangan finansial Pisces sendiri Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Pisces, di sini menggambarkan keadilan sebab akibat didapatkan oleh seorang Pisces dalam kategori keuangan. Yang dimana di sini selalu dibantu oleh pasangan untuk menata keuangan yang semakin meningkat di bulan Oktober. Serta di sini keadilan akan didapatkan oleh seorang bisnis yang dimana di sini apapun usaha yang dilakukannya akan berdampak positif serta di sini seorang bisnis mendapatkan pertawaran kerjaan dari orang-orang terdekat bisnis sendiri dan untuk kasus pekerjaannya adalah. 501 ataupun 501, secara umumnya 501 itu diartikan melakukan kerja sama dengan orang lain, di mana di sini akan berujung perpecahan. Dan di sini menggambarkan, kalau pekerjaan seorang bisnis di bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa meskipun di sini dikatakan akan mengalami perpecahan. Di sini digambarkan seorang bisnis akan melakukan kerja sama dengan orang lain, yang dimana di sini dalam bentuk kerja sama untuk melakukan sebuah usaha. Namun, di sini seorang Pisces dikelilingi oleh orang-orang yang iri kepada seorang Pisces, orang-orang yang benci kepada seorang Pisces, dan disinilah kita memberikan perpecahan itu. Namun, di sini tidak akan mempengaruhi kepada tarif seorang Pisces, dan di sini Pisces akan selalu fokus dengan pekerjaannya yang dimana di sini akan membuahkan hasil kepada kehidupan finansial Pisces sendiri. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan berkat kegigihan kedisiplinan seorang Pisces. Kari pekerjaannya akan semakin meningkat dan semakin meningkat lagi di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk ke support energinya adalah Page of sword. Secara umumnya Page of itu diartikan seorang anak. Dan disini menggambarkan kari pekerjaan. Seorang krisis di bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami pekerjaan, tidak akan mengalami gangguan, namun di sini seorang pisces dikelilingi oleh orang-orang yang iri kepada seorang pisces dikarenakan kadangnya akan semakin tinggi dan semakin melejit Yang dimana di sini pisces akan selalu didoakan oleh seorang anak didukung dimotivasi oleh keluarga pisces sendiri. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan pekerja seorang pisces di sini menggambarkan keadilan sebab akibat akan didapatkan oleh seorang pisces. Yang dimana di sini dikarenakan seorang pisces banyak dikelilingi oleh orang-orang yang iri maka disinilah karir kehidupannya akan semakin meningkat Mulai lagi yang didukung didoakan oleh seorang anak bisnis sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Hai triokap ataupun tiga piala secara umumnya triokap itu diartikan ada dua prediksi yang pertama bertemu pasangan dan memiliki komitmen dengan pihak ketiga yang di disini terindikasi hubungan asmara orang ketiga ataupun perselingkuhan dan dan disini menggambarkan kepada seorang bisnis yang sedang single seorang bisnis yang sedang-singil akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk meletakkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan keanunisan dalam kategori hubungan asmara di yang kedua di sini seorang bisnis yang sudah berpasangan akan verifikasi hubungan asmara orang ketiga ataupun perselingkuhan yang berdampak negatif kepada hubungan asmaranya sendiri dan untuk kaki support ini adalah Queen offshore Secara umumnya, Queen Opsort itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dengan Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan seorang bisnis yang sedang single akan bertemu pasangan, yang dimana pasangan disimbolkan dengan Queen Opsort, dan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana disini akan tercipta kebahagiaan hubungan asmara, dan untuk bisnis yang sudah berpasangan akan terindikasi hubungan orang ketiga, yang dimana Queen Opsort merupakan indikasi ataupun perselingkuhan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang di sini menggambarkan keadilan sebab akibat akan didapatkan oleh seorang pisces yang sedang single yang dimana disini bertemu pasangan kemudian melangkahkan kaki kejenjang yang lebih serius yang membuat hubungan asmaranya semakin bahagia semakin harmonis di bulan Oktober tahun 2021 dan sini sebaliknya kepada seorang pisces yang sudah berpasangan akan mengalami perselingkuhan ataupun indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara ini mana di sini Queen Oxon merupakan orang ketiga yang akan bertempat negatif kepada hubungan asmaranya di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces itu berada di angka 9, 99, 95, 53, dan 39. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Pisces di bulan Oktober tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.